Ya Bapak, apapun yang terjadi terhadap kami di dunia ini, kami tetap merasa nyaman dan aman. Hal ini disebabkan karena kami percaya bahwa engkau berkuasa dan memegang kendali terhadap hidup kami sekeluarga. Dan engkau adalah bapa yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapak, kami percaya bahwa engkau akan membuka jalan ketika tampaknya tidak ada jalan bagi kami. Dan jika kami dikelilingi oleh beban berat dan banyak masalah yang mengejar kami akan memanggil namamu. Dan kami tahu bahwa engkau akan membalikkan keadaan. Ya Bapa, kami berdoa agar engkau menyingkirkan ketidakpastian menyingkirkan lautan kecemasan. Dan menyingkirkan keraguan kami Kami mohon Agar engkau menjaga mulut kami Agar tetap mengucapkan kata-kata damai Dalam badai apapun yang menerpa. Kami percaya engkau akan memberikan kami solusi Memutuskan rantai yang membelenggu hidup kami Dan membuka jalan keluar untuk masalah yang datang menghampiri kami Ya Bapa, kami berdoa semoga Engkau memberi kami kebijaksanaan kejernihan pikiran dan memberi kami kekuatan untuk melawan persoalan apapun dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Bapa bersamamu kami mempunyai kepastian di tengah situasi yang tidak pasti ini Engkau adalah harapan kami dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Karena itu, kami memilih untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya kepadamu. Ya Bapa, kami mohon bantulah kami agar tidak memiliki rasa takut di dunia ini, tetapi hanya takut kepadamu supaya kami dapat berjalan di jalanmu. Bantulah kami agar tidak berjalan dalam nasihat orang jahat atau berdiri di jalan orang berdosa, tetapi memberikan kami keinginan untuk mengabdi kepadamu. Dengan sepenuh hati kami berdoa agar engkau menghapus segala sesuatu yang menghambat kami dan menghapus segala sesuatu yang menghalangi kami untuk berjalan denganmu Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kesetiaanmu terhadap kami Bagi hari ini kami memanggil namamu dengan hati yang berharap dan percaya Bahwa engkau akan menjawab kami Dan kami akan memiliki kemenangan Ya Bapak Terima kasih atas semua kebaikan yang telah engkau lakukan untuk kami. Semoga kami selalu memberikan engkau tempat di tengah hati kami sebagai Tuhan penguasa hidup kami, penguasa jiwa kami, dan sebagai penguasa pikiran kami. Ya Bapa, kami mohon kabulkan doa kami pagi hari ini yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.